apakah anda juga suka gorengan kalau anda suka gorengan minumnya jangan lupa dikasih NSTM agar supaya lemak daripada minyak yang masuk ke dalam tubuh kita tidak mengendap dan tidak menumpuk sehingga mengakibatkan penyakit kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi kencing manis dan lain sebagainya maka minumnya dengan nstm cukup 5 tetes saja kayak gini cukup nstm jasad solusi sehat tanpa obat